Al hasadu yakulul hasanati kama taqulun narul khatab was sadaqatu tudfilul khati'ah kama yudfilul ma'un nar was salatu -nurul, nurul mu'min was junnatun jannatun minan nar aw oh, kama qala Disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda Al hasadu yakulul hasanat kama taqulun narul khatab yang pertama Al hasad ya hasad itu adalah rasa tidak suka melihat orang lain dapat nikmat jadi rasa nggak suka orang lain dapat nikmat nek, itu namanya hasad kemudian naik lebih tinggi lagi pangkatnya setelah nggak suka lihat orang dapat nikmat dia pengen nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang ya, yang dimiliki orang itu hi, hilang ini namanya hasad jadi misal ada orang naik jabatan di kantor seharusnya satu kantor ini ikut senang atau nggak ikut senang seharusnya ikut senang orang yang hasad atau dengki itu nggak bisa senang jadi dia lihat temennya sejawatnya naik jabatan dia nggak senang ya, kemudian muncul tambahan lagi mudah-mudahan tersangkut kasus kemudian jatuh jabatannya dia pengen kenaikan pangkatnya itu hilang dia pengen nikmat yang didapat saudaranya itu hilang ini namanya hasad dan hasad inilah penyakit hati pertama kali yang diwariskan oleh iblis Penyakitnya iblis, jadi hasad itu adalah penyakitnya iblis. Makanya orang yang hasad berarti niru iblis. Ya, iblis itu ketika, ya ketika melihat Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua diangkat jadi pemimpin para malaikat disuruh su, sujud, iblis nggak suka. Ya iblis nggak, nggak suka dan iblis pengin pangkat itu segera hi, hilang, makanya dengan segala cara, iblis berupaya agar Nabi Adam itu dijatuhkan, Nabi Adam dijatuhkan, dan hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam itu terus sampai sekarang diturunkan kepada anak buahnya, kepada setan, ya agar apa? agar setan, Membawa manusia, jangan sampai nanti dikembalikan ke dalam surga. Jangan sampai nanti manusia menjadi lagi pemimpin di muka bu, bumi. Maka, iblis mengajari setan, setan mengajari manusia. Ya, mengajari manusia untuk apa? Untuk punya sifat hasad, punya sifat deng, dengki karena barang siapa sifatnya niru iblis, nah berarti nanti dia akan jadi temannya iblis, maka dia akan masuk neraka bersama iblis. Bahkan orang yang hasad itu tidak dikatakan punya kebaikan, bisa jadi orang yang hasad itu memang orangnya punya kebaikan, seperti iblis, iblis itu dulunya punya kebaikan enggak? punya iblis itu bahkan memimpin sebagian malah malaikat dalam membasmi kejahatan yang terjadi di jagat terutama di muka bumi saat itu. Tapi karena iblis itu hasad, iblis itu dengki, maka Allah taala habiskan kebaikannya iblis. Ya, habis seketika dan iblisnya dilaknat, diusir dari sur surga, diusir dari langit, ya diusir dari roh, rahmat iblis gak boleh lagi naik ke langit, setiap kali naik ke langit dilempari oleh malaikat gara-gara apa? punya satu sifat gak banyak loh sifatnya punya satu sifat yang jeleknya luar biasa, namanya hasad, dengki iri yang buruk, karena itulah baginda muhammad Sallallahu alaihi Wasallam wa menyatakan al-hasadu ya hasanat yang namanya hasad sikap dengki itu akan menggerogoti memakan habis al-hasanat berbagai macam kebaikan yang dimiliki oleh orang yang bersikap ha? hasad jadi jelas ya orang hasad itu belum tentu orangnya jelek ya belum tentu orangnya Jelek bisa jadi orang hasad itu orangnya baik, artinya baik bagaimana punya banyak kebaikan secara lahiriah. Bisa jadi orangnya itu ya ahli cari il, ilmu, bisa jadi orangnya ahli tahajud, bisa jadi orangnya ahli ya berdiri berzikir, bisa jadi orangnya ahli amal soleh. Begitu dia punya sifat hasad maka kebaikan-kebaikannya habis. Ya seperti apa? Seperti kulun narul khatab. Api memakan kayu bakar. Kalau dulu nih kita mau masak bahan bakarnya ke kayu. Kayu tuh kalau dimasukkan ke dalam kobaran api enggak lama kayunya jadi arang. Enggak kelihatan kayunya lagi. Arang jadi de debu, selesai habis, cepat makanya kalau ada kebakaran itu yang dibakar cepat sekali hilang, hancur nah kebaikannya orang-orang yang hasad, kebaikannya orang-orang yang hasad, itu hancur, tak berbekas lagi yang tampak jadinya kotoran, yang tampak jadinya arang yang tampak jadinya adalah abu, yang E, mengganggu yang tidak menyenang menyenangkan. Gara-gara dia punya sifat hasad ya, punya sifat dengki. Berarti penyakit ini ngeri atau enggak ngeri? Ibu-ibu mau enggak punya penyakit ini? Saya enggak mau. Kenapa? Capek-capek pengajian Rebo sore, capek-capek pengajian Jumat malam, capek-capek saya pengajian keliling Indonesia, capek-capek saya zikir capek-capek saya sholat salat ternyata sampai kuburan habis nggak ada kebaikannya sama sekali naudzubillah min dzalik kenapa saya misalnya ya naudzubillah min dzalik ada orang yang seperti itu nggak bisa senang lihat saudaranya berangkat haji dengar saudaranya berangkat haji mulutnya langsung gatel wah itu duit dari mana itu nggak jelas itu pasti itu melakukan hal-hal yang ha haram menjanda gak kerja kok bisa haji ngeri ndak ini dis kalimatnya celup. tajam jahat ya tajam dan jahat janda gak kerja kok bisa ha? haji menciptakan suldon prasangka bu, buruk biar orang kemudian berpikir jelek tentang orang yang mau berangkat ha? Haji, ini hasad. Ini meskipun orangnya ahli Tahajud berdasarkan hadis ini, kalau dia hasad, maka kebaikannya akan habis seketika, sangking cepatnya. Meri atau nggak meri? Meri. Makanya jangan mau punya sifat hasad, sifat iri, ya sifat deng, dengki. Sifat dengki ini justru masuknya kepada orang-orang yang punya hubungan dekat. Biasanya setan masuknya di kakak sama adik, Iya Kemudian ada lagi, kalau yang istrinya lebih dari satu, nah ini madu nih, ya. Madu sama-sama, nah madu bisa jadi racun gitu, ya. Kalau ada ha, hasad masuknya di situ. Siapa lagi teman sekantor yang dekat, ya? Teman satu kan kantor, pokoknya yang punya hubungan dekat. Biasanya masuknya di situ. Kalau yang jauh kan gak ngurus gitu, ya. Ah ngurus jauh, tapi yang dekat kelihatan mata itu yang biasanya justru menjadi alat setan untuk memunculkan sifat H, hasad. Makanya setiap pagi kita diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ikrar menghapuskan diri dari sifat hasad. Kita eh, ikrar. Allahumma ma asbahabi min au bi min khulkik. Famin ka la syarika lak falahul hamdu wa ala dzalik ya allah Allahumma ma asbahabi min ni'matin ya allah pagi ini nikmat yang kudapat apapun itu au ahadin min khalqit atau satu makhlukmu siapapun apapun mendapatkan nikmat faminka wahdaka la syarika itu nikmatnya kamu yang ngasih ya allah nggak ada yang lain faminka wahdaka la Kalak, falakal hamdu hamwala ala dhalik. maka segala puji syukur bagimu Ya Allah karena kamu sudah memberi aku atau salah satu hambamu yang dapat nikmat siapapun itu kamu sudah memberinya nih, nikmat artinya apa setiap pagi kita ikrar melu senang ya ikut senang lihat orang dapat nih, nikmat kalau bisa ikut senang lihat orang dapat nikmat namanya hasad atau syukur syukur dan orang yang kalau begitu hatinya sugih kaya raya itu kesian tuh orang yang nggak bisa lihat orang lain seneng hidupnya nggak akan bisa seneng terus itu lihat temannya beli kerudung sakit hati lihat temennya beli sandal sakit hati lihat temennya beli tas sakit hati lihat temannya ganti handphone sakit hati lihat temannya ganti suami sakit hati lawang namanya janda kok ya janda suaminya meninggal dunia nikahlah lagi boleh atau nggak boleh boleh dia sakit hati itu kok laku cepet ya aku kok gak laku laku mesti itu pakai susuk ya dukun dan lain sebagainya naudzubillah min ini namanya apa ini iri dan dengki tapi kalau orang yang hatinya itu udah paham nikmat itu yang ngasih Allah enggak ada yang lain famin kau wahda kalah semua nikmat ya cuman kamu yang berperan ngasih nggak ada yang yang lain maka lihat temennya bisa beli tas Alhamdulillah Allah yang ngasih lihat temennya bisa beli motor Alhamdulillah Allah yang ngasih lihat ada orang sakit parah sehat dia bilang Alhamdulillah Allah yang ngasih kalau sampai dia nggak suka ada orang dapat nikmat bahaya yang ngasih siapa yang ngasih siapa Contoh misalnya ini di sini kan dikasih teh ya air mineral dikasih betul ya teh atau kopi ini oh, jahe, saya nggak dapet soalnya nggak tahu ya. tapi saya nggak iri saya ikut seneng lah alhamdulillah ya, teh atau jah? jahe? dapat jahe hari ini ya dapat jahe sama air mineral betul nah kok kebetulan salah satu saya tambahin kopi saya tambahin susu boleh atau nggak boleh boleh tuan rumahnya saya suka-suka saya betul kan nah kok ada ada oknum jamaah sore yang kemudian protes dia kok dapat aku kok tidak dia kok dapat aku kok tidak berarti yang diprotes siapa yang dapat atau yang memberi yang dapat atau yang memberi berarti lagi protes siapa merotes saya betul jadi kalau ada orang dapat nikmat, kemudian ada orang yang nggak suka kepada orang yang dapat nikmat, berarti sebetulnya yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti protes Allah, nekat atau enggak nekat? Bagaimana bisa senang hidupnya berani memprotes Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin bisa senang. Makanya sampai dikatakan baiknya seperti apapun kalau kamu hasad entek entek habis itu kebaikanmu ha? habis kemudian makna hikmah dari hadith ini adalah orang yang hasad itu enggak mungkin bisa lihat kebaikan orang yang dihasati orang yang iri enggak mungkin bisa melihat kebaikan orang yang dia iri kepadanya enggak bisa kenapa kebaikannya akan ketutup dengan rasa irinya kebaikannya akan tertutup dengan rasa deng, dengkinya contoh tadi ada satu yang diangkat jabatannya di kantor, orangnya baik, semua muji-muji, dia nggak akan bisa lihat kebaikannya, pasti ada kalimat, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, yang muncul keburukan-keburukan yang direkayasa oleh otak-otaknya, dia nggak akan bisa mengakui kebaikan orang lain, ngeri, ini kalau orang punya hasad, makanya, kita harus cek diri kita sendiri gak usah nunjuk orang lain sama saja berarti ya oh dia ini sukanya dengki oh dia sukanya iri min amin kita cek kita punya ndak sikap ini kalau punya ya istighfar kenapa? eman-eman entek kok habis lupa pahala kita rugi atau enggak rugi? ruginya luar biasa itu yang pertama kemudian yang kedua nah ini wa sadaqotu tutfi'ul kama yutfi'ul ma'un nar dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api ya seperti air memadamkan api disebut di sini tudfiul khotiah karena kesalahan itu ya menjadi bara api neraka dosa itu menjadi bara api neraka dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa jadi, kalau pengen Allah enggak marah, kalau pengen nerakanya, Pak Padam, caranya bagaimana? Siram dengan A, air. Lah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk meredah amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu nabi menyatakan, "Sosialah as-Sodakoh," bahasa indonesia sedekah ya, infak. Sodakoh, ya, berderma itu bahasa Indo Indonesia-nya "derma" atau "sedekah". Jadi, derma atau sedekah ini akan memadamkan api yang ada di buku catatan kiri kita nih, padam. Nah, kalau apinya padam, berarti hidupnya panas atau adem, adem nyaman. Jadi, kalau hidupnya banyak gelisah, kerososumu, atini, ya, hatinya apa? panas, berarti dosanya banyak atau sedikit dosanya banyak, cara memadamkannya gimana? banyak soda, soda koh, sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena sedekah ini, memadamkan api neraka kita sendiri, kalau api neraka kita padam, berarti kita masuk ke dalam surga, dalam nikmatnya Allah Ta'ala, surga di dunia ini, sebelum surga di akhirat, nanti di dunia akan merasakan, nikmatnya hidup, kenapa? karena api, dosa sudah dipadamkan dengan soda sodako. Eh rahimakumullah sahabatku dimanapun antum berada. Berarti sedekah ini penting atau nggak penting? Penting ya. Cuman setan itu nggak suka. Ya yang namanya setan itu pokoknya turunannya iblis, bolone iblis nggak seneng lihat orang seneng itu setan. Yang nggak seneng lihat orang seneng itu se setan. Makanya setan selalu membisikkan agar kita nggak berani sodako selalu dibisikin begini nanti saja kalau sudah kaya baru sodako. nanti saja kalau sudah sehat baru sodako. nanti saja kalau sudah lapang baru sodako. jadi judulnya itu kalimatnya nanti saja ya nanti saja padahal ya sedekah itu bukan milik orang kaya ini satu kesalahan fatal ya sodakoh itu bukan milik orang kaya, kalau zakat memang milik orang yang wajib zakat, kalau sodakoh milik semua orang yang butuh dosanya diampuni, ya butuh dosanya diampuni, maka Rasulul menyatakan, ya padamkanlah api neraka, kunar, walau bisik kita jauhkan dirimu dari seksa api neraka, selamatkan dirimu dari seksa api, neraka, walaupun kamu sedekah dengan secuil secuil butir kur, korma, orang kalau sedekah dengan secuil butir korma, berarti sugih numpah melarat ya melarat pol gitu ya udah nggak punya apa-apa, punya korma cuma satu, dibagi jadi dua ini yang diajarkan Nabi Muhammad s.a.w. jangan nunggu kaya, selamatkan dirimu dari siksa api neraka, walaupun dengan sedekah separuh kur, korma nih sodakohkan, jadi sedekah bukan milik orang kaya, milik siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Wasallam. Nah kalau kita yang pas-pasan saja suka sodakoh, lah kok yang turah-turah nggak suka sodakoh, ya berarti ya suka sama api neraka, neraka. min dahlek. Koyok koyok nih kok kebal gitu ya orang kalau duitnya banyak tapi dia kok males sodako berat sodako seakan-akan itu dia punya dosa itu sudah habis seakan-akan dia gak akan tersentuh api neraka sehingga dia gak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW jauhkan dirimu dari siksa api neraka meskipun dengan separuh butir kurma nah artinya apa? artinya siapapun diantara kita dianjurkan untuk sodakoh, berderma, sedekah bahkan dikatakan afdhulu sodakoh sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sedekah yang engkau keluarkan wa anta wa ta'mul kamu dalam keadaan sehat beda loh ya, orang kalau sakit sodakoh itu ada harapannya mogo-mogo berkat sodako jadi sembuh boleh gak apa-apa tapi ya biasa itu namanya sedekah levelnya level biasa the next level adalah kamu sehat jadi sedekah bukan karena apa namanya pengen sembuh dari penyakit antas kemudian syahih kamu dalam keadaan pelit mengeluarkannya berat mengeluarkannya kenapa? punyanya cuman itu mungkin kalau dikeluarkan ha? habis punyanya cuma se, sedikit kalau dikeluarkan sisanya sangat me, mepet kemudian tak mulul hina dan kamu punya cita-cita pengen jadi orang yang berkecukupan artinya kamu pengen nabung pengen ha? nabung masih butuh pengen nabung yang ada sedikit badannya sehat kok sodakoh nah ini sedekah yang luar biasa nilainya kurusnya paling tinggi menurut Nabi Muhammad SAW, lah kalau ada orang punya uang 1 triliun sedekah 10 miliar, ya itu biasa-biasa saja nah, uang gajinya satu juta sedekahnya kok ratus ribu, kan ya luar biasa nah, kok cukup, iya saya puasa Dawud, iya, anak bucu takjak jatuh posok KB, Masya Allah ini namanya luar biasa, demi sodaka sampai dia kelola semacam, -semacam itu, ini misal ya, misal Nah sedekah itu, ada orang nanya tadi sama saya, Habib kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya? Nah ini saya mau jelaskan, mau saya jelaskan. Jangan berpikir kalau sedekah itu nanti dapatnya pasti 10 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. 100 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. Enggak semacam itu, itu bisa terjadi dan seringkali terjadi. Tapi bukan semacam itu, gantinya sepuluh kali lipat itu nanti kalau kamu uangkan, ya uangkan nilainya seperti itu. Ya misal, gara-gara sodakoh kemudian dia ketabrak. Ternyata setelah diteliti, ya badannya dia enggak ada yang lecet. Sementara yang sama-sama tabrakan bareng yang yang lain itu kakinya pak patah, tangannya pak patah, setelah dikeruskan ternyata itu yang kakinya patah, tangannya patah, biaya perawatan dan lain sebagainya serta kerugian selama sekian bulan nilainya adalah 100 juta, sementara tadi sebelum dia berangkat ya dia sodako sedekahnya itu senilai 10 juta Oh ternyata gara-gara saya sodakoh sepuluh juta, betul saya tabrakan, tapi selah selamat. Kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya uang. Ini kadang penyakitnya ahli sodakoh diantan kok gak ganti deh. Gak muncul gantinya. Kemudian yang kedua, nanya sama saya, Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki? Jawaban saya adalah, kamu bisa sodakoh itu sudah re, rezeki karena dengan sedekah dosa kita terhapus banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa sodakoh nah kita kok bisa sodakoh itu namanya kita dapat rezeki dan ini rezeki yang paling mahal rezeki oh uh, uhrawi amal so soleh sampai sini jelas nah ini kok diterus-teruskan panjang nih bab sodakoh kemudian yang ketiga ya jadi sedekah itu mampu meredam amarah Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah kalau mau marah sama seseorang ke orang itu ahli sodako nggak jadi marah. Nah kalau nggak jadi marah berarti jadinya apa? Ngasih rahmat. Allah saya sayang. Yang ketiga Rasul menyatakan wosolatun nurul mu'min. Solat itu cahayanya mukmin Jadi kalau kita pengen tambah bercahaya ya perbanyak so solat, perbagus solat semakin bagus sholatnya di plus salat sholat-sholat sunnah maka cahayanya semakin banyak manfaatnya apa? ada orang nanya terus manfaatnya jadi bercahaya itu apa? Tuh? glowing in the dark gitu <tuk> ya, manfaatnya jadi bercahaya itu kalau orang lain jalan dalam kegelapan kesandung-sandung bisa jelungup bisa masuk jurang betul ya? tapi kalau orang punya cahaya tahu oh itu lubang oh itu ini nah momen yang berjaya dalam kehidupan dunia dia itu bisa melihat hidup ini jelasnya luar biasa nah kalau jelas berarti nggak ada galau buat dia kelihatan semua kok oh solusinya begini, oh caranya begini, oh ini begini sehingga dia hidup tenangnya luar biasa di dunia karena ada cahaya di akhirat karena dia punya cahaya jadi jelas jalannya ke surga sebab jalankan neraka itu gelapnya luar biasa begitu dia punya cahaya dia ngerti harus kemana arah ke sur, ke surga kalau enggak punya cahaya nyasar naudzubillahimin minta maka penting sekali kita ini memperbanyak cahaya kita dengan memperbaiki solat memperbagus solat dan memperbanyak solat sunnah kemudian dan sesungguhnya puasa adalah benteng dari siksa api neraka selain puasa ramadan Puasa sunnah, jadi puasa sunnah ini benteng dari siksa api neraka. Orang yang ahli puasa bahkan punya pintu khusus untuk masuk surga. Ya punya pintu khusus untuk masuk surga. Orang yang ahli pua, puasa, kalau dia punya pintu khusus masuk surga, berarti dia punya tameng khusus untuk menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Nah inilah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang Alhamdulillah sudah kita bahas sore hari hari ini mudah-mudahan dan manfaatnya.